Halo guys, selamat datang di channel Bang Novaliade, channel tergacor dan channel terbaik yang memberikan informasi tentang slot gacor hari ini, like share dan subscribe, terima kasih.